Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Berikut ini contoh tutorial bagaimana caranya bereksperimen di GeoGebra untuk menentukan representasi dari bentuk vektor Perhatikan silah, dan silakan menyimak video berikut ini Nah, sini kalian nanti cukup tinggal menggantikan angka yang ada di kotak oh, U, vektor U, dan vektor V. Nah, nanti kalian amati bentuknya seperti apa, kemudian buat kesimpulan bagaimana cara mendapatkan vektor W. Jadi misalkan di sini saya ganti, ini kan 4 semula, saya ganti misalkan vektornya ada 2,3 kemudian vektor v saya ganti menjadi 4,7. So, ini saya buat. So, ini ya. nah ini sudah terbentuk berbentuk segitiga. Nah, w nya adalah ini. Maka, vektor w adalah 2,0. Dan ini saya ganti lagi. Misalkan di sini saya ganti satu. W nya ada di sini. Vektor V yaitu 4,1. Maka, vektor V adalah ini. Sedangkan vektor U, 2,3. Itu diwakili O-A. X-nya 2, Y-nya 3. Maka, vektor W, AB, W, dia dapatkan 2, min 2. Nah, nanti bagaimana kalian membuat kesimpulan bagaimana cara menentukan vektor W? Ada pertanyaan? Sudah ya? Jadi cukup tinggal mengganti ini. Dan coba kalian coba-coba, kemudian nanti Kok oh, bisa menemukan ini dari mana caranya. Nah, putih dicari. ya. Silakan bereksperimen. Nanti dikumpulkan di tempatnya tugas ya. Cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.